Kerja itu bukan untuk nambah rezeki. Nanti kalau setelah kerja rezekinya yang nambah, protes. Kok nggak nambah? Kok utang tambah banyak? Ya kan? Terjadi atau tidak terjadi itu? Terjadi. Jadi kerja bukan untuk nambah rezeki. Kerja itu untuk takwa, ibadah. Nah, mari kita sekarang set pola pikir kita di situ.